Yo, welcome back! Kembali lagi bersama adanya lo di sini. Alright, brother and sister, ini RTP Sweet Bonanza ya. Hari ini lagi tinggi banget, ini di jam 3 pagi ya. Oke, gua sambil nunggu makanan sahur ya. Gua bawa modal tiga puluh ribu perak aja ya. Kita coba cari cuan ya. Kita langsung uh, turboin ke tiga ribu ya. Pokoknya ini uh, habis ya, enggak apa-apa kalau misalnya. Dapat JP ya gua upload pasti ya bosku ya pokoknya kalau misalnya enggak JP misalnya rungkat pun ya kalau misalnya wis uh, dapat kita gitu, ternyata kalau misalnya ini rungkat pun di atas 5 menit pasti gua upload di ya bosku ya supaya buat bukti ke kalian kalau gua tuh nggak selalu JP ya bosku ya. jangan lupa like-like comment -like, dan subscribe nya dulu ya bosku lihat aja bosku ya RTP yang gue mainin ini RTP yang gue dapet ini buat gue bermain slot setiap hari ini sangat valid sangat up to date ya bosku ya langsung aja cek icur di tentang channel gue silahkan dicek cek ya di tentang channel gue obrak-obrak oh, aja di tentang channel disitu linknya lengkap banget sumpah lengkap banget di disitu mongkolnya pecah bosku nice banget apelnya anggur dulu kita nganggur ya nganggur nganggur mantap sekali semongko nice sekali bener aja bosku ya nggak habis-habis pecahnya bosku bener-bener emang RTP nya valid banget satu lagi dong aduh enggak dikasih bosku Oh bosku ya, mantap sekali langsung aja ceki cerot untuk daftar di situs gacor yang gua mainin ini ya itu situs bener-bener gacor dulu coba aja ya gue pikir Bu di modal 25000 agak sulit ya ternyata <tuh> setelah kulet RTP lagi tinggi gua langsung aja langsung cabut enggak usah takut enggak usah galau enggak usah gunda-gulana resah ataupun apapun itu ya enggak usah ragu-ragu lagi langsung cek ikut depo langsung buka tadi udah dapet 70.000 bosku ya tapi ini kesedot lagi nih Semoga ini enggak rungkat ya. Kalau 5 menit ini rungkat gua upload pasti. Kalau di bawah 5 menit gua enggak bakal upload ya, males banget ya. Oke, okay, nice banget ya. Wow, tinggal 8.000, Bosku. Alright. kita lihat rtp nya ya, Bosku. Nice banget pisangnya bosku. Oke dapat tambahan lagi yo. satu lagi dong satu lagi satu lagi lollipopnya please. Ya nggak dikasih. Masih belum dikasih bosku. Nggak apa-apa aja santai ya. Anggur. Yo anggur merah. Suami nganggur, istri marah-marah. Nice banget pisangnya bosku. Anggur lagi yo. mana? Pisang terus. Oke okay, semua Oke okay. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya bosku karena subscribe itu gratis bosku. Gratis banget tanpa dibungut biaya apapun ya bosku. Nice banget udah dapat 80.000 kita bosku. Alright bosku. Lets dapat bosku, dapat spin gratisan di B3.000 ya bosku. Udah ternyata dari 25.000 naik jadi 80. jadi 70.000 hampir habis lagi 8.000 sekarang udah 80.000. Eh nggak taunya dikasih free spin bosku. Semoga aja free spin-nya gak boncos ya bosku ya Supaya semoga aja free spin-nya ini nggak bodong Jadi gue bisa langsung dapet JP bosku Pas di 5 menit nanti Pasti kalau misalnya udah dapet JP Gue langsung end cabut ya bosku ya Aduh tapi ini Isinya kok 30 ribu doang nih Wah ditambahin lagi Oke Kalau ini dapet JP Gue cabut ya bosku ya dapat 100.000 lebih. Nice, kayaknya dapat nih. gua cabut ini gua WD ini. Di 5 menit pokoknya. Oke. Okay. Waduh, Bosku ternyata. Ternyata belum dapat JP, Bosku ya. Jadi target gua yang 150.000 belum dapat. Oke, okay, kita coba apa? Pakai turbo centang ya oh enggak kita bay aja langsung lah kita kita buktiin ya ini sebagai pembuktian bahwa RTP nya tinggi pecah terus itu udah clue banget ya itu udah kode alam banget kalau RTP lagi tinggi terus pecah-pecah terus ya lu modal kecil aja enggak bakal enggak rungkat nah tuh kan bener bom kali 20 nya pecah uh ditambahin lagi 10 uh, nice banget sumpah ini sebagai bukti bosku langsung auto-sensasional bosku auto-sensasional bosku pokoknya polanya gitu aja bosku Pak lu lihat FTP tinggi lu coba depo di apa minimal depo aja ya. depo di rendah-rendah aja ya 20 50 ya 50 lah supaya jaga-jaga kalau rtp nya belum terlalu tinggi ya bosku kalau memang sudah tinggi sudah menyentuh angka 95% langsung aja cek cerot bosku langsung depo dan auto langsung kita sensasional kayak gini ya bosku tolik banget mantap enggak tuh tuh ya kan orang-orang bangunin sahur tuh kalian mungkin kurang denger ya kalau ntar gue agak ke kedepan supaya denger ya ini jam 3 pagi bosku orang-orang bangunin sahur Nah, kalian bisa denger tuh Bocah-bocah tuh bangunin sahur tuh Hahaha <laughs> Alright bosku sweet saya emang gacor banget sumpah Gacor banget Bener-bener deh Nice banget Uh baik bosku auto sensasional lagi bosku bener-bener bener-bener modal 25.000 perak ya bosku modal 25.000 perak langsung dapatnya segini bosku auto cuan terus pokoknya kita cuan cuan cuan ya enggak pokoknya mantap kali lah jos marco jos top marco top ini asli banget sumpah asli yoi 89 ribu. Bay. Sekali sensasional 89 ribu, coy. Wow. Jadi semang makin semangat mainnya ya. Karena ada suara musik bangunin sahur gini. Kita sahur. Oke, okay. yang belum sahur silakan sahur dulu ya, bosku Yang lagi open mic silakan sahur dulu, bosku Jangan lupa kita harus sahur ya. Kalau nggak sahur kalian bisa nggak puasa. Oke. Nice banget, oke kayaknya kita udah dapat Wow Dapet 300 ribu kita bosku Maudah 25 ribu perak bosku Nice banget, anjay banget Sumpah, anjay, anjay, anjay Alright bosku, kayaknya kita WD aja abis ini ya, kita cabut Buru-buru cabut Karena target gue 150 ribu Ternyata sudah dapatnya lebih bosku Dua kali lipat dari target gue Yaitu sekitar 300an lebih ya bener-bener 300an ribu lebih nih nice banget sumpah orek bosku orek sekali ya mantap sekali mantap jos marco jos top marco top ya bosku oke okay, yang pastinya gue ingetin sekali lagi langsung aja ceki curut ke tentang channel gue bosku di sana link terlengkap ya link masuk ke grup wa gue link untuk lihat ftp dan link untuk daftar situs gacor gue ya bosku langsung aja ceki curut bosku Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe bosku cool. Oke, okay, thank you, see you guys, bye bye